Banyak kisah artis yang bangkrut karena tak mampu mengelola kekayaannya dengan baik. Alhasil, di masa tua, artis yang tak memiliki manajemen yang baik bakal harus hidup terlunta-lunta. Tapi di luar itu, ada juga artis yang mampu menikmati kekayaannya di masa tua. Bahkan, ada juga artis yang masih mampu memberikan pundi-pundi yang, yang berlimpah meskipun sudah meninggal. Mengutip Forbes, Minggu, tanggal 31 bulan 7 tahun 2016, berikut ini artis yang sudah meninggal namun masih tetap mampu menghasilkan uang bagi turunannya. Tau King of Pop ini masih menghasilkan banyak uang dari beberapa bisnisnya yang masih berjalan walaupun ia sudah meninggal sejak tahun 2009 silam. Michael masih menghasilkan uang dari kontrak pertunjukan permanen Michael Jackson di Vegas bernama Cirque du Soleil Show, kalatok temijak musik penjualan musiknya melalui Sonya Tawa TV dan beberapa bisnis lainnya, hingga akhirnya total kekayaan Michael hingga saat ini mencapai atau setara dengan Rp 1,5 triliun lebih, estimasi kur 13.100 per dolar AS pada 2015 lalu. Tak jauh berbeda dengan Michael Jackson, Elvis juga masih menghasilkan uang ketika ia dinyatakan meninggal pada 1977. Sebagian besar kekayaan Elvis didapatkan dari penjualan tiket oleh Graceland dan penjualan album kompilasinya bertajuk Elvis Presley Forever. Total kekayaan Elvis mencapai atau setara dengan Rp. 722 miliar pada tahun lalu, penciptakan karakter tepeanut ini terus menghasilkan uang walaupun sudah tiada. Uang yang ia dapatkan berasal dari beberapa kontrak film tepeanut seperti Charlie and Co, serta film tepe anut movie yang tayang pada bulan November tahun 2015 lalu. Total kekayaan yang Charles mencapai atau setara dengan Rp. 525 miliar pada tahun kemarin, legenda musik reggae ini menjadi pebisnis sukses justru setelah ia meninggal. Sumber pendapatannya berasal dari perusahaan Marley Beverage, House of Marles pembuat audio ramah lingkungan dan produk gaya hidup serta musiknya terjual lebih dari 75 juta keping dari situ. Marley memperoleh kekayaan total sebesar atau setara dengan Rp275 miliar di 2015 lalu. Artis legendaris ini meninggal dengan menyisakan bisnis parfum yang terkenal di kalangan selebriti. Varian parfumnya yang terkenal adalah White Diamond yang diluncurkan 24 tahun lalu dan masih terus dijual. Total kekayaannya mencapai atau setara dengan rep 262 miliar di tahun lalu. Nabila, ketika seniman telah tutup usia, mereka meninggalkan warisan berupa karya-karya yang dapat terus dinikmati hingga anak cucunya kelak. Selain itu, Karya-karya tersebut juga masih meraup keuntungan bagi pemegang royaltinya. Majalah Forbes merilis daftar para selebritas yang tetap meraih pendapatan tertinggi, meski sudah meninggal dunia. Posisi puncak diduduki oleh mendiang Michael Jackson, raja musik pop itu masih meraup keuntungan sebesar sekitar Rp 10,7 triliun dalam rentang waktu Oktober 2015 sampai Oktober 2016. Dilansir dari NML, jumlah itu melebihi total semua pendapatan artis wafat lainnya. Keuntungan itu diperoleh dari penjualan katalog Sony, ATV Music Publishing yang separuh kepemilikannya dimiliki oleh Michael Jackson. Katalog itu termasuk karya-karya The Beatles. Pendapatan yang diraih dari penjualan katalog itu mencapai sekitar Rp 9,7 triliun sendiri. Urutan kedua dan ketiga ditempati oleh kreator komik Peanuts, Charles Schultz dan pegolof legendaris Arnold Palmer dengan pendapatan sekitar Rp. 626 miliar dan sekitar Rp. 522 miliar. Mendiang Prince yang meninggal pada April kemarin langsung berada di urutan kelima dengan pendapatan sekitar Rp. 326 miliar. Berikut daftar 10 tokoh dunia dengan pendapatan terbesar dari Forbes. 1. Michael Jackson 2. Charles Schulz 3. Arnold Palmer 4. Elvis Presley 5. Prince 6. Bob Marley 7. Theodore GL Dr. Seuss 8. John Lennon 9. Albert Einstein 11 dolar 5 juta 10 btp